Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, terima kasih sudah stay, sudah menonton di Dorosauto Terima kasih teman-teman juga yang tak terhingga atas subscribe-nya Dukungan teman-teman semua Channel ini tetap berjalan Buat teman-teman yang showroomnya mau direview Bisa menghubungi saya Atau teman telepon di kolom deskripsi Dan juga buat teman-teman yang ikut berpartisipasi untuk menjumbangkan sebagian rezekinya teman-teman bisa klik di kolom terima kasih di kolom bawah ini sebagian penghasilan dari youtube saya akan saya sumbangkan kepada orang yang membutuhkan nah teman-teman kebetulan kita lagi ada sharing informasi otomotif Tuh. kembali lagi di marmut garage ya, bersama sip. abang ipul, ipul. Siapa bang? siap, bang? Nah, siap bang? abang adi? abang adi bakti, abang bakti. bakti. bakti. bakti. bakti. bakti. bakti. bakti. Nah teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau cari kendaraan ya, khususnya mobil moping Harganya di sini benar-benar rekomendasi kalau menurut saya. Kemarin kita udah sempat review ya. Review semua loh, Tuh, bang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semua. Alhamdulillah. Itu kan dua hari. hari. Nah teman-teman, langsung aja kepoin ke Bang Ipu. Yuk. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Ini berapa bang? Senia X. Senia X tahun berapa nih bang? 2014 bang. 2014 ribu ya. empat Senia X, X. tahun dua ya. ribu bertransmisi manual. manual. atas nama perorangan. perorangan. perorangan. alamat SNK daerah Tangerang Kota Tangarang. ya. Tangerang Kota kabupaten nih bang. Kabupaten dong. Kabupaten ya. alamat SNK Kabupaten berplat ganjil dan pajaknya Panjang. di bulan Langsung. Juli. iya betul tahun depan ya bang ya betul bang ini klimaternya berapa bang dua puluh tujuh ribu bang dua puluh tujuh ribu dua puluh tujuh ribu ya asli bang. bang beneran asli Record dong berarti Record. full set ada full set ada kunci spare buku servis manual buku. nah teman-teman Xenia tipe X tahun dua ribu empat belas warna putih bertransmisi manual atas sama perorangan perorangan ya. dan alamat tsnk-nya pun Tangerang. kabupaten tanggaran bisa menjemput ktp juga bang tapi Tangerang kabupaten plus b ya bang b. KTP bisa minjem loh teman-teman luar biasa. Udah pajaknya panjang, Pajaknya teman. Ah harganya nih bang, seratus enam bang. Seratus juta, sangat terjangkau. Makasih bisa nego dong. Nego dikit. Nah, oh, teman-teman kuncinya datang aja ke Bang Epo. Siap, siap bang. Bang nah, satu lagi bang, ada yang kurang. Nomor telepon abang belum disebutin Oke. lagi. 0822 Tapi sebelumnya, Marmut Beggar itu di mana bang? Di Jalan Bojong Gintung. Oke. Kampung Bojong Hintung, RT 04 RW 04 Kelurahan Medang Kecamatan Pagadangan. Nah Pagadangan nah, Serpong ya. Jadi ya, ya. Serpong. Jadi Serpong daerah Kabupaten Tangerang. Nomor telepon Abang silakan. 0822 nah. sama 0882 -199 Nah teman-teman nomor telepon Bang Ipul ada di sini atau di kolom deskripsi. Teman-teman tinggal pencet klik doang nanti tersambung via WhatsApp. Betul, ya Bang ya? Betul, betul. Bang, ini 106 masih 106 bisa Masih bisa ya nego. Kalau untuk kredit bisa enggak, Bang? Teman-teman minta dibantu barangkali, Bang, dengan bisa. mobil yang benar-benar masih sangat bagus bener -bener ya. Benar sih ya. Full oh, Bang. Berlori. Cuman ini, ada lecet pemakaian kok Ini enggak sangka loh, Bang, kilometernya iya. benar-benar loh, Bang. 14. tembus, Bang. Pen tembus, Bang. 18. Empat 14 Wih, berarti PR cuma ganti ban. Ganti dulu, ban sama PR yang laki ya, dikit, ya. dikit wajar teman-teman. Tapi ini bodinya masih ngaleng, ya. rata ya, ngaleng banget, <laughs> ngaleng banget masih orisinil. Teman-teman, gak usah khawatir, cari mobil berkualitas di Bang Apple, Marmut Garage. Kalau ya. di sini kan emang gak, gak, gak kredi. malemnya kredit ya. Ya, cuman bisalah di, bisa lah ya. di... Di apa namanya di, dibantu ya? Dibantu di mana? Dibantu benar-benar Teman-teman gak usah khawatir oh. kalau misalkan ada kebutuhan, tapi misalkan gak bisa beli cash, oh. bisa kredit, telepon aja, bang. Jep gitu siap pernah. <laughs> Pokoknya mobilnya gak bakal ngecewain kalau udah saya lihat sih bagus banget, seratus enam juta masih bisa nego. Oke, okay. <laughs> okay. nah bang, ini ada Jazz RS tahun berapa nih? Bang, dua ribu enam belas tahun dua ribu enam belas, bertransmisi automatic, otomatis ya. ya udah engine start bottom ya, bang ya betul yang sudah model terbaru GK ya GK5. GK5 GK ya. 5. Benar benar, benar. Yang model tipus panjang. Betul, <laughs> Kata betul, orang mah. E -e. Dan ini warna hitam bertransmisi otomatis, platnya ganjil teman-teman. Alamatnya SNK Jakarta, Jakarta Selatan. Pajaknya di bulan April iya. 2023 23. ya, Bang. 23. Ini atas nama perorangan, Bang. Perorangan juga. Perorangan ya ile pajaknya berapa sih Bang kalau mobil beginian Bang kira-kira? 3 -kira? lebih kah ya? 3 lebih atau kurang lebih, lebih ya? Teman-teman, ya, mobil GS RS matic pajaknya 3 jutaan I kurang iya. lebih. Atau sama perorangan, kalau atas nama PT mungkin bisa lebih tinggi ya. Lebih tinggi. gitu ya. sih enggak ya Bang? Enggak, ini enggak. Ini kira-kira petanya berapa, Bang? 90, Bang. puluh ribu Rekot, ribu. Bang. Asli. Ah, teman-teman, tarif -teman, rekot pula. Mobilnya bagus banget nih, auranya Injil, keluar. Keluar. Iis uh, benar-benar saya lihat sih. enak juga. Secara kondisi, ini udah saya cek loh, teman-teman. Ini grade-nya grade masuk ke grade A atau B ya? Yeah. Minimalnya B lah. Mobilnya bagus ya, pakai ya bang ya? Siapa pakai bang? Nanti nanti ada masalah nggak? Nggak ada. ada nggak ada Mobil tinggal jalan dong. Tinggal. Mobil tinggal gas. Udah tinggal gas. Tinggal gas, tinggal, gas, tinggal injek. Injak ya. Betul. Kilometer sembilan ribu, ribu. sama perorangan. Perorangan. Tinggal harganya nih bang. Seratus sembilan tujuh aja bang. 197 tujuh Masih bisa nego bang? Lego, bang. Nah teman-teman Rp197.000 Betul Ini menang warna, warna, -warna, iya, hitam. warna hitam Atas sama perorangan pajaknya panjang, kilometernya cukup rendah Mobil full ori Mobil full ori bang full ori. Nah itu teman-teman gak usah khawatir gak. Jujur ini rekomendasi dari saya mobilnya bener-bener bagus teman-teman 2016 Harganya 197 tujuh Tinggal nego aja langsung nego. Sama bang Nego kesini Gitu ya Siap Ke Bang Apple Nomor teleponnya online 24 jam Pokoknya telepon terus deh, kalau teman-teman berminat mobil ini langsung. Yeah. <laughs> Oke nih bang nih, ada Innova nih tipe G. Tahun berapa nih bang? 2006. 2006. Automatic juga? Automatic, tipe G ya bang ya. Full orisinil. Warna silver. Silver. Ini orisinil dong? Orisinil. Oh iya teman-teman, eh, saya baru nyadar loh, <laughs> tipe G 2006 orisinil. Benar-bener, <laughs> ah, luar biasa. Automaticnya enak, nyaman. Ada rembes-rembes ya Bang ya. Ya kira? Aman ya Aman, ya Bang. bang. Ya? Nah, aman, Bang. Teman-teman, mobilnya masih sangat merekomendasi Innova G bertransmisi otomatis. Betul. Atau sama perorangan, perorangan ya, Bang? Perorangan. Nah, ini pajaknya Tangerang Kabupaten betul. juga ya, Bang? Betul. Ini berplat genap, teman-teman. Pajaknya di bulan Maret 2023. Betul. Jadi, teman-teman gak usah khawatir, mobil gini pajaknya murah. <tuk> <tuk> <tuk> benar, benar. Paling dua setengahnya kurang oh, lebih betul, ya. Betul kurang lebih dua setengah harga sama perorangan perorangan bertransmisi otomatik rekomendasi banget sih mobilnya mm -hmm. karena memang benar-benar masih orisinil Oris cat, cat bodinya ah, ya bodi sekeliling sekeliling juga ya yeah. ini kaca-kaca juga masih ori aman, ya bang, bang ya aman nah, teman -teman, asli dari Toyotanya wih bagus nih tinggal harganya doang nil harganya eh, harga berapa bang 95 95, 95. tahun nego. 2006 nego ya bang ya nego bang nah dua ribu 2006 harganya 96 masih bisa nego sama Duh. Abang Betul. Ipul. Bang, ini ban-ban masih tebal. PR-nya paling ngepoles <coughs> kan, ya Bang ya? molesto molesto tuh. Moles ya? lampu, poles body. Bener bener benar. udah, udah teman-teman, PR-nya tinggal harga nego sama Bang Ipul dan nanti dipolesin ya, Bang. Betul. <laughs> siap, Abang Ipul siap molesin buat temen-temen agar supaya bodinya tinggal start. Tinggal star dapat kepuasan tersendiri. Betul. Bang Iful, kira-kira ada yang mau diomongin sebelum kita tutup nih. Ini. Silakan. Ya kalau ada info jual atau beli hubungi aja di Marput Garage, kami siap 24 jam. Terbang siap. cari unit ataupun nah. jual unit pun kita siap. Kita juga menyediakan supir loh, Bang. Oh iya? Ada. Kemarin kita yang Datsun ah. yang kemarin kita liput. Iya terbang Madiun. Madiun. Madiun. Itu dikirim mama Dikirim dari bang. sini Pake ke Madiun. Iya dari sini. Dan yang Siti uh, terbang ke Tangerang juga itu, Mas. Dekat Batam. Kalau yang Brio terbang Palem. Ke Palem. Iya, terbang Palem itu. Ah, dekat itu Brio. Ke iya, iya, iya, iya, iya, iya, masih Tangerang semua Kita bener. ke Penorogo Ke ah. Madiun, ke Tulungagung, ke Lampung, Jambi pun kita siap. Insyaallah nasional betul ya Bang. Betul Bang, betul Bang. Pokoknya teman-teman gak usah khawatir di sini ya. Bang Ipul memfasilitasi driver ya driver Bang juga ya. Ada. untuk pengiriman. Pengiriman. Pokoknya teman-teman tinggal kontak aja. Kontak aja nanti Ipul. bacaan segala apanya kita bacakan unitnya betul, dengan betul. spek yang yang yang ada di mobilnya gitu. Ya. Oh teman-teman mobil ini dijual sama Bang Ipul Amanah. Mobilnya bagus banget ya, orisinal banget. Amin jadi kalau bilang ada sepetan pasti diomong iya betul Betul. teman-teman usah -teman khawatir oke okay, ada lagi bang? siap itu aja bang oke okay. nah berikut teman-teman yang tadi telah kita reviewkan. Hmm. mudah-mudahan ada mobil-mobil yang salah satu tersebut yang teman-teman butuhkan bisa langsung telepon bang Iqbal. dan dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi kata-kata maupun dari segi tampilan saya dari Derosa Auto untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Derosa Otomotif. Siap bang. Oke, terima kasih abangku. Terima kasih. Terima kasih.